Kartu pertama ada strength, Leo banget. Kemudian ada five of ones, kemudian ada ten of ones. Oke, di sini kalau dari kartu, kelihatannya memang ada hal-hal yang bener-bener bikin terkejut. Mungkin gitu ya, bikin kamu ngerasa kayak surprise gitu yang aku lihat. Mungkin ada kejutan gitu ya, ada kejutan atau uh, sosok yang akan datang ini dia bakal ngasih kejutan ke kamu. Bisa jadi dia ngasih hadiah, bisa jadi dia menyatakan perasaannya gitu ya. Bisa, uh, karena gini mungkin udah lama ya, eh, udah lama bersama dengan sosok ini yang aku lihat. Uh, terus kemudian juga uh, bukannya yang kayak gimana-gimana tapi apa yang dia lakukan itu murni banget karena dia cinta sama kamu, gitu ya. E, apapun yang terjadi dia menghadapi hal tersebut itu demi kamu, gitu ya. Dari sisi e, apapun yang terjadi, gitu loh ya, saat ini yang aku lihat, gitu, mau itu ada perselisihan atau apapun itu, itu di, dilakukan itu karena kamu, gitu loh, karena kamu ya, karena dia cinta sama kamu kadang cintanya orang kan beda-beda ya ada yang cintanya yang cinta sayang cinta suka cinta cinta gitu ya atau memang karena cinta karena obsesi cinta karena uh, pengen mengikuti keinginannya dia gitu kan uh, jadi seperti itu kadang gitu jadi di sini memang harus dilihat gitu dilihat banget dengan saksama uh, supaya nanti ke depannya bisa Ngerasain gitu, loh. Ya, ngerasain dari sisi perjuangannya sosok ini. Ya, di sini sosoknya seperti apa? Di sini pekerja keras. Selain pekerja keras, dia juga yang aku lihat di sini untuk percintaan. Dia bekerja keras juga di sini untuk bisa uh, bertemu dengan kamu, untuk bisa. Uh, ada cinta gitu loh sama kamu ya di sini ya aku lihat dia rela sih uh, menaklukkan dirinya sendiri gitu ya kayak uh, untuk kamu gitu loh kayak ngikutin apa mau kamu ngikutin uh, apa yang kamu inginkan ya di sini ya aku lihat dia bener-bener ngikutin banget gitu loh ya ngikutin apapun itu keinginan kamu pokoknya ya aku lihat mungkin bukan ke arah yang apa ya bukan ke arah hal-hal uh, yang ada kaitannya dengan ngasih uh, hadiah ya, karena kalau ngasih hadiah itu udah biasa banget gitu, udah biasa banget bagi dia tapi ini tuh kayak ngikutin itu kayak misalkan uh, kamu pengen dia kayak gini, kayak gini, kayak gini dia ikutin Gitu kan, uh, dia berusaha untuk beradaptasi dengan kamu. Dia berusaha untuk menyesuaikan diri gitu dengan kamu, ya. Jadi rasa berusahanya dari situ sih, uh, kadang mungkin uh, dia nurunin ego juga, kadang ya aku lihat di sini uh, karena mungkin kalau ego ketemu Leo gitu ya, udah pasti gak bakal menang gitu. Ya, udah pasti gak bakal menang. Karena di sini, uh, dari leonya sendiri bisa ngatasin ego tersebut. Makanya, di sini itulah kenapa kamu mungkin ngasih syarat gitu ya, ngasih syarat ke dia supaya dia egonya turun, supaya dia egonya bisa dimodifikasi gitu loh, bisa menyesuaikan. Karena kalau enggak, itu sangat amat disayangkan banget gitu, sangat amat disayangkan banget. Kalau enggak ya, berarti aku juga gak bakal cinta dong sama kamu kayak gitu ya dari kamu ya gitu. Jadi uh, berusaha banget untuk supaya sosok ini tuh dia bisa nurut gitu kan. Oke, okay. kemudian dari uh, zodiaknya mungkin bisa aja di sini sesama Leo gitu ya, bisa. Kemudian ada Aries, kemudian juga Sagittarius ya. Di sini bisa juga. Kemudian dari kartu zodiak kita lihat di sini Apalagi kalau sesama Leo ya, kayaknya benar-benar ini banget, intense. Ya, dalam banget gitu loh. Jupiter ada kaitannya ke arah keberuntungan atau Sagittarius. Kemudian di sini ada The Sun, ya yeah kan, Leo. Kemudian di sini ada Mars, Aries. ya yeah. <laughs> Selain dari itu mungkin... Uh, under influence gitu ya. Selain dari itu mungkin kalau under influence tuh dipengaruhi oleh zodiak-zodiak ini. Gitu ya bisa jadi zodiak-zodiak ini itu adalah si pembicara ataupun yang menjadi konsultan gitu ya, konsultannya sosok ini. Kayak gitu ya aku lihat. Bisa jadi seperti itu gitu. Itulah kenapa dia Uh, benar-benar datang gitu ya datang dan berusaha untuk memberikan gitu memberikan kejutan cinta ya uh, sesuai dengan harapan kamu gitu karena dia pengen kita sesuai gitu maksudnya aku dan kamu sesuai gitu kan dari pikirannya dia gitu uh, terus kemudian juga bisa yang namanya ngeliat gitu loh dari sisi sudut pandang uh, dia gitu kan sudut pandang kamu kayak gitu-gitu. kayak benar-benar uh, musyawarah dan mufakat gitu kan. Kalau musyawarah dan mufakat berarti udah udah kayak ada keluarga juga gitu ya, udah ada omongan juga gitu dengan keluarga. Bisa juga seperti itu yang aku lihat di sini ya. Mungkin kita lihat dari uh, kartu lain ya sebagai tambahan. Kita lihat di sini ada uh, Page of Wands. Page of Wands di sini berambisi banget ya sosok ini. Uh, dia bakal datang sih bakal datang sesuai dengan janjinya ya aku lihat di sini uh, apapun itu ya resikonya dia bakalan datang gitu sesuai janji uh, ataupun sesuai dengan syarat dari kamu eh, iya ada desan lagi loka kak ya ya kan di sini desan di sini desan di sini desan di sana desan di tengah tengahnya desan <laughs> kayak kayak pantun ini ya, salah satu program TV. <laughs> Oke, itu yang kelihatan di kartu ya. Untuk kamu, bye bye. Sampai jumpa di pembacaan aku berikutnya.